Manfaat melek bengi Lelaku melek bengi Tirakat melek bengi poso Lelaku melek bengi Melek itu berarti nggak turu. Jadi ya KKT e, Melek bengi Memang Duduk Facebook kan, duduk TikTok kan Duduk YouTubean gitu loh Banyak orang Men salah artikan jadi melek bengi ku, oh sempenting melek, penting nggak turu, tapi di tiktokan, tapi di Facebookan, tapi PDI-H pun nggak iso, bacapan, gua melek bengi. Jadi melek bengi, kima sesuatu yang diniati, sesuatu yang dilakoni, hakikat maknane sejati ini melek, itu ngopo atasan ini melek melean nih lo, kuat melek. Le atasan ini gue HP nyekel HP, cagongan, ngopi, rokokan itu akeh. Wang ronda-ronda itu -ronda ya melek pengi. Tapi di sini kita membahas, saya ratu beda dari membahas tentang keilmuan melek pengi gua ngopo. Jadi melek bengi gimang, memang harus dikhususkan harus diniati dan dimaknai sejati nih melek. Jadi lek wis melek ya kudu manunggal, kudu nyawici manjing nang Gusti. Gustimu sapa? Ya, lek kon wong Islam ya gustimu sapa? Ya Gusti Allah, Allah. Lek kon wong Nasrani Wong Kristen, gustimu sopo, ya gustimu Allah. Naikon Wong Yahudi, gustimu sopo, gustimu Yahweh. Naikon Wong Buddha, Wong Hindu, igustimu ya, sopo. Gitu. Jadi melek begini, ku yo silo, silo sendakap manunggal nang gusti. Dah hajatmu apa? Iku sing kudu kau niati. Semisal hajatmu supaya kau so, kepingin suke, ya niat atau no kau kepingin soke. Hajatmu kon kepingin duwe turunan, ya niat atau no kan turunan. Hajatmu kon kepingin rabi loro deboculoru, bojo loro ya, atau no kon manunggal bojo loro Lagang leh doyan, apa itu berarti kuat melek pengi, itu sakti, lagan apa ku sakti, bu pelet, bu sihir, bu teluh, bu santet itu angel. Katen melebihan wong sing kuat melek pengigi mang angel, lagan kau iso, kau iso apa gitulah. Lagi lagi demit lagi mang cara demit santet ya, imperatif si kongkon karu dukun I santeten wong iku, gen wong iku lumpuh, gen wong iku kembangane amben. Gen wong iku lara opo mati. Lah demit gae mang setan iki manggati mlebu nang wong iki mang, lah wong iki turung-turu Cek melek ae kok, cek bingung, demit cek bingung, cek ngentengi Setan ngopi sik rek ya ngopi, ngobrol-ngobrol kan enak jadi kayak pelet uang yang bertah melek bengi bertah melek lah intinya akeh melek daripada turun itu susah kena pelet lah kenapa kok susah kena pelet? sedangkan karena energi pelet itu di mang dia bisa masuk Energi kiamang so masuk, ketika wong itu mang lemah, nah, posisi turu itu mang kan lemah, posisi tidur ini dia dalam keadaan lengah, keadaan-keadaan keadaan lemah ini bisa dimasukkan energi pelet, energi entry, sihir telur santet, lele uangnya melek, enggak iso kok, eh mang katem kabeh barang kiriman barang elek iki mang apa? energi negatif lah pasang. Iki kate mlebu ketika wong iki melek, bingung golek slimpen iki. Lah ibaratnya maling, ya maling iki mangan cik gambar dhisik Cik meta dhisik. Oh jam sak piro si, wong iki di omah, terus metune kapan. Jadi rampok-rampok sing profesional bajingan-bajingan yang profesional itu enggak asal-asal ngorong-ngorong mai wong ora. jadi saat durungi, saat durungi dia ngerampok saat durungi dia nyolong saat durungi dia maleng, dia itu ngambar diisi nah ngambar gimana ya bisa dia-dewi maupun suruhan jadi wong dia uang, wong uang wong uang, ngamati gimana pergerak gerak gerian wong gimana digambar di sini oh metuni jam saat ini katakan jam itu kok mulai jam itu isu kok mulai jam limo terus di kosong nih, jam saat ini jam saat ini lah ini kan digambar nah bajingan-bajingan itu mang golek selimbi ini kumang iki dunia nyata dunia menungso podo ambil dunia kok eh dunia perdemitan dunia persetanan itu ya sama dia cari lemahnya iya cari titik selimpinnya e iki mang gitu. Podho gitu loh, gitu loh. Makane wong lek sing melek bengi susah. Susah. Sak jaduk jaduknya dukun santet, sak jaduk jaduknya dukun pelet, lek sing disasar, lek mungsuhe lek lawan iki mang betane lek susah dengan ngetani turu di <laughs> nah ini kan berdasarkan penelitian aku jadi aku juga mengamati juga meneliti uh, tentang dunia-dunia seperti ini tak teliti jadi enggak asal-asalan gitu. jadi tak teliti, oh gak apaku melebuni saat ini, oh, oh kayak gini, kayak gini jadi selain aku meneliti secara metafisika saya juga mengintrogasi mereka gitu. Maksudnya yang saya mereka ini bukan manusia loh Tapi goib Jadi goib Saya ajak bicara Saya ajak komunikasi Saya interogasi di situ Makanya saya bisa ngini, ini Karena aku bisa interogasi Aku bisa ngomong A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O F, G, H, I, J, K, L, M Z sampai Z Jadi A sampai Z Ya karena si aku iseng lako ni, kloro ya aku menginterogasi, aku belajar adik ko epi di mana. Ya aku sendiri, yo ya, spiritual, aku yo ya, supranatural, aku ya ngobati, wong wong si kena santet, wong wong si kena pelet, wong wong si kena ko epi ko epi gunungku, kena setan setanan ngomu. Masa aku iseng ngobati, wong ya aku yo so nyantet, Lek aku gelem, mana aku nggak gelem. <laughs> Wes, ngono aja jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV ya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ratu Bidadari TV. Jangan lupa like and comment and share. Salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang idola sejuta umat.